kemana ai sih <San> si, digowar ya, duh ah, ini terus eh, eh kemana ah, tadi di air habis di pengker tuh di <San> Mhm. Mm tadi ramai gitu rame di situ teh. Rame atuh. Uban Eh, Mana lain ningali pemandangan kayak aduh, pemandangan bener. Nah, <tose> ya ya itu, uh, kalian Oke, Siap, atas kaya bumi. Hati-hati Hati. Okay, Ayo tuh pilih itu hujan, contohnya. Padahal Sembilan puluh sembilan, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, yuk, sepuluh, kali kan balik di sembannya orang lupa kantung kan, mau belakap rt juga nih. Punya apa? Ya, ini udah kerki tuh dah. Orang mata jadi seen daritau. Maknya budak pak rt itu kain gawe di sekolah. Ih, ngaruh meren. Kalau dari dia pas orang lupa lewat pas balik kan, ini sini sedikit lupa tuh orang ke situ. Ah, dari nyampe meren luaran. Hei, ayo mak itu tuh. Bantuannya iya. Eka mau bawah bawang, boleh Itulah mana, mana apa, bang? Eka udah asasin si Siti, si masih terbarisan sama Iya, bawang iya, heeh. itu eh, salah, tuh, tadi, ya, hak, eh masak si air? kalau si air? oh ya, aduh, mama mau, di oh, oh, ya, oh. nah, kira -kira, nah, oh, sahaja, ia, amunisi konasi, hey. hmm. nah, mau di Surabaya gimana di dia? Saya mau ke Surabaya. Oh, ya. Ini ya, si ga onco, <laughs> ya. <tuk> Kembali, ada lapor Mana yang di kucing Ya cakumbar. Ah, selamat Ayat. makan. Amin. nikmat makan masakannya Mana saya orang tuh. Hadinya mah bawang. Ih, daripada henteu tapi Ya, Sudah. Sudah. Kalau tuh, dia ya, Cabang ya. depan. Jatuh, jatuh, jatuh. Oh, orang itu. Topeng. Topeng pan miao, ngapain topeng? Paco mau mau mau mau topeng bajidor, gajah topeng topeng Topeng, topeng nih lagu bu, dulu topengmu, sama tuh sedang udah ah, <tuh> <tuh> kan pas tadi balik di pak, yang nah orang ke tukang tadi tuh akhirnya ya. orang mau tuh tidak jika dia jadi itu ya asli juga mau bisa percaya kayu periksa kali itu kemarah mm -hmm. betang banyak entog kan dia bos marah saja kayak besok tuh mau beres mau mau-ngomong mau Masakan? Aduh, mana? Iya tuh. Woi, oh, eh, ada kamu mau jadi kita jadi nah. dibawa gitu nggak lucu ada Tuh Maaf. Astagfirullah. Biar Towe lah ya ban ya eh, biasa gitulah aja ya. nah. nah, ya. nah. ya. di sini lah hmm. kemarin nah dia ya. ya. suatu ah, di di di... oh. di lah cuma ayah dipicu apalagi lu boleh, jangan kena. Yang ke itu ada orang. Dulu kepala, kepala dulu bersyukur. Subhan, tengah bangun duit. Dulu, kau. sekarang ni paling ke nak dulu. Dulu, Kan tadi ini cerita. Ya, ya, ya, oh Saya tadi di Saya nama. Penting penting kan cara apa iya. Iya, iya disimpan-simpan, siap besok ah tuh gila, apa? itu, di tukang kalian selalu topeng, Minggir mari. Oh, Lewong. Di Apa Lewong uh, atau Ayo. Yuk, yuk Ayo, ayo. ayo. ayo. ayo. ayo. ayo. ayo. Masuk, Aduh, kade ah. Cih Iya. Eh, di sini tungguan we, disini, ya. Kalian, mana? sini, Coba ini. Assalamualaikum Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hi, Pak ngerem eh. ngeram tuh <laughs> <laughs> Nau, Eh, Mau di masuk ke <laughs>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 di sekolah bahan-bahan kotorannya -bahan ya nah, dan, dan, dan, dan, pupuk, uh. Bupuk, kotoran, we, ya, nah, kotoran nah, hewan ya, hewan nah penghitan kan? nah, kanggo <tas> ayo nanti di rencanakan masuk ke, ke, ke, ke, ke kelas berangkali aja di kelas itu iya disediakan propertina anggota nusara pagi semuanya kalian tidak menanyakan kabar kepada kita semua ya untuk kegiatan hari ini kita akan mencoba menanam menanam ini ada tiga jenis tanaman. Yang pertama ini cabai rawit. terus ada kemangi, kemangi daun sawah. Oh, nah kita nanti bersama-sama di situ kita menanam. Udah disiapin tuh sama tanah, sama kotorannya, kan pupuknya udah disiapin. Ya. Sekarang ini saya bawa <tuh> ke Polybag kalian sudah satu, dan nanti kita langsung transpek di dalam situ ya barang-barang sop begin cepat <tuk> cepet dong Ahmad lama sekali santuy kalau <tuk> pegangnya ini termasuk ke bandaran berikut Nah, oh. <tuk> ya, itu mari sekarang kita ke esku lapangan. Buat mana? Yuk, mana? <tuk> Okay, baik lagi ya, adik-adik. untuk sekarang uh, telah disediakan tanah dan juga pupuknya. Sekarang kita mulai sejarah praktek dan sebelumnya itu disetting dulu tanah sama pupuknya. Kita satu orang saja. Ya, ini A yang sebelah sini ganteng. Yang pakai baju hitam boleh. Boleh. Aduk, aduk. Aduk, aduk. Aduk, gue Aduk, gue <us� us�> sampai nah, nah. rata terus aja ya, ini dicampur dulu rasa nanti salah satu mereka kan itu polybag dimasukin polybag masih -masukin. Nah nanti kalau gini mah ini, ini jangan, kita, dulu nanti, nah, jangan dulu dimasukin sih jangan dulu dimasukin mah dicampur sama ini nanti dulu ini harus di semai dulu, nah sudah dua minggu lah, satu sampai dua mingguan. Satu sama ini gitu, mah hari yang. Nah nanti di itu tuh anda-wanda, saja lah. Jadi jangan selalu dempet, simpennya stok di dapur dulu itu. Ini hujan jadi rasa buru-buru ya Itu yang di dekat kaki Aku bilang, ayo pulang ah. Uh. Uh. Apa deh? ini Kita mau Kan, e, mampir-mampir gitu anggir pira, Woi. Kok tidur eh? Ayo, Eh, Belajin, nah, ini punya. nanti kemari sih si pijen Wah, ah, Eh, masih kan? <tuh> Yang si... Nah, indah? Indah. cek ga yuk setelah saya, orang kan mana? jauh udah iya tak mana iya orang balik di warung beli iya ke nungkul meren tau inget ingat-ingat halusinasi aja ngajalan dulu kira-kurang semua banyak ada pikiran nungkul oh. Tidak keluar dari kedua He..e.. Coba kacang kamar dia Ya, ya. Nanti.. Selepas.. Per.. Per.. Per.. Per.. Masukkan ya.. Iyuh.. Astaghfirullah Jiru.. Takkan.. He..e.. Anggisi pijen asal teh.. Perin asal teh dah he..e.. Ya, aku mahal ya, bener. Pernikahan yang paling tak bener. Ayo, ayo, cuy! Mau apa? Lagu lagu, lagu sampai pindah deh. Mau Eh, Dang, dang, dang, dang. Inilah, nah, inilah. Nah. Enon bro, kue ya, ya, ya, eh, jadi ya enggak, tadi kan orang balik di warungnya balik hmm. iya Ah, nah, orang kadek kan di, di bahaya, kata, Perang kemari balik Iya orang tadi kan keluar dia, oh, Jadi ke kamar, di kamar eh, dia tetap, Eh, kamar Kok dari Ayo, urut, urut kemari ya ih bisa sama terus ya nah itu nah lagi nah kayak dan itu tidak ini orang berpoin kan satu family enggak Oh. Oh. Udah gila ya? Ya yeah. ah. Masih mana mana? Mana mandi ah. <laughs> Masih, yuk mana? kemana? Iya. aja, itu aja, itu aja, Nah, Rotagon, oh sok Ya yeah, belanya ngulat masih penēs nabila too long Namun masih eru。ganggu, delo du liability